oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara install Windows 10 Pro di laptop Dell ya cara install laptop Dell cara install Windows 10 Pro nah ini Instalnya saya pakai flashdisk dan flashdisk ini sudah sudah eh, apa terisi Windows 10 ya. Oke okay, teman-teman, yang pertama jangan lupa teman-teman charger laptopnya ya agar tidak kehabisan baterai. Ya, charger laptopnya. Selanjutnya apa sih dia ngajak ngobrol? <laughs> selanjutnya teman-teman colokan flashdisknya nya dulu nah kalau colokan silahkan tekan tombol power hidupkan lalu tekan-tekan F12 F12 ya nanti akan muncul boot menu seperti ini nah seperti ini teman-teman di sini kan udah terbaca ya flashdisknya nya USB storage device itu flashdisk yang kita colokan teman-teman tinggal arahkan pakai keyboard ya Nah udah di sini udah di USB storage device lalu enter ya eh salah enter nanti dia akan otomatis booting ke flashdisk installer Windows 10 Pro ya Nah sebenarnya bukan 10 Pro sih dia banyak di dalamnya banyak ada home interface Pro gitu nanti kita akan pilih Windows 10 Pro <tuh> Hai ah. <laughs> jail banget ya <laughs> jail dia sama dia teknisi juga cuma dia bagian hardware ya teman-teman Oke okay, teman-teman tampilan awal installer install Windows itu seperti ini ya seperti biasa <coughs> saya gelapin dulu ya biar enggak biar enggak serap <coughs> biar enggak silau teman-teman silahkan klik next di sini lalu pilih install now ya Nah, lalu selanjutnya di bagian sini, teman-teman nggak -teman usah di bagian sini. Eh, bagian sini nih. Nah, di bagian sini, teman-teman nggak -teman usah masukin produk, langsung tekan 'I don't have produk product' ya. Lalu, di sini, teman-teman pilih Windows Pro karena kita akan install Windows Pro ya. Kalau udah dipilih Windows Pro kita tinggal next saja untuk melanjutkan install ya selanjutnya teman-teman pilih eh custom eh custom pilih atau checklist I the license trim <laughs> oke langsung next saja dan pilih custom ya yang bawah ini berhubung ini SSD atau harddisk baru jadi teman-teman nggak perlu takut kelingan data ya karena hardisk atau SSD baru nggak belum ada datanya gitu kan jadi langsung klik new saja dan apply. untuk membuat partisi D nanti saja lah ya bisa itu menanti ini kita membuat partisi C saja dulu ya kalau membaginya nanti saja Oke teman-teman tinggal next saja maka proses install segera dimulai ya ini ini proses install teman-teman ya berhubung ini SSD jadi proses installnya agak cepet ya kurang lebih ini akan memakan waktu 15 menit saja ya ditunggu saja teman-teman proses installnya seperti ini enak ya kalau misalkan install di Hardisk atau SSD baru itu kita nggak mikirin data jadi langsung format ya seperti itu enggak kayak kita install di Hardisk yang udah ada datanya kita mikir-mikir, ini datanya ada ada di partisi mana, ada di hardisk mana. Jadi bingung ya, seperti itu. Ah, di toto, di, toto, di, toto, di, toto, di, to, di tutorial eh tutorial. Di tutorial video saya yang lain juga ada cara install Windows di hardisk eh uh, yang jangan hilang datanya ada ya di bagian playlist masalah install Windows Heh, belepotan banget ya ngomongnya lepotan koba liur nah ini sudah selesai teman-teman nanti dia akan ada keterangan meminta restart Bagaimana Mas keterangannya seperti ini ya teman-teman bisa klik restart now langsung atau tunggu aja nanti dia juga akan restart sendiri ya seperti ini nah dia akan restart nanti tunggu sampai layarnya benar-benar mati ya ketika layarnya benar-benar mati seperti ini teman-teman langsung tekan-tekan F12 lagi ya aduh F12 lagi aduh maaf ya ini cahayanya terlalu terang teman-teman tekan-tekan f12 hei dasar HP butut ini teh ya jadi silau nah tekan f12 agar kembali ke sini ya agar kembali ke sini lalu selanjutnya teman-teman tinggal pilih internal HDD ya biar bootingnya ke hardisk ya enter kenapa mas biar buting kardis kan kita udah install tadi kita tadi udah install booting ke flashdisk maka selanjutnya kita booting ke ke hardisk ya seperti itu paham ya Nah kalau misalkan belum paham ya tanyain lagi di kolom komentar ya nanti akan saya balas akan saya respon itu tanyain Mas belum paham Mas Mas belum ngerti gitu tanyain aja ya enggak paham mas ya sebenarnya cara installnya sama lah ya cara install Windows 10 home pro Enterprise, sama semuanya prosesnya sama hanya saja beda cara masuk bios cara setting booting ya caranya beda cara di situ saja Oke nanti teman-teman akan menemukan tampilan layar biru seperti ini nah seperti ini ini juga bagian dari proses install silahkan ditunggu saja ya nanti teman-teman akan menemukan pilihan bahasa dan di bagian bahasa ini teman-teman terserah mau bahasa apa ya tapi biasanya pilihnya United States, States, States ya saya sarankan pilih United States aja yes ya selanjutnya bahasa keyboard pilih us aja ya Nah hmm. di sini skip nanti ada pemberitahuan connect internet saya sarankan jangan konekan internet dulu pilih I don't have internet lalu klik continue with limited setup ya untuk nama di sini teman-teman bebas mau kasih nama apa ya bisa bapakku maco bapakku ganteng ya bebas pokoknya berhubung ini laptop orang ya laptop customer jadi saya kasih nama user saja ya saya kasih nama user lalu next untuk password ya nanti sajalah jangan diisi dulu nah selanjutnya akan seperti ini lalu asep lalu not now ya Cortana nah, not now saja Nah selanjutnya teman-teman tinggal tunggu saja ya tinggal tunggu sambil makan sambil ngemil sambil ngopi ya sudah selesai semuanya teman-teman nanti dia akan masuk desktop selanjutnya paling teman-teman tinggal setting gitu ya tinggal setting awal laptop baru diinstal ada di playlist saya juga terus teman-teman paling tinggal download driver ya tanpa driver laptop itu cacat ada di channel saya juga cara download driver yang paling tinggal install instal aplikasi cara install aplikasi Microsoft Office ada di channel saya juga ya dicek aja di playlist ya seperti itu nah begitulah teman-teman cara install Windows 10 Pro ya terbaru di laptop Dell silahkan teman-teman praktekkan sendiri kalau misalkan mau install ulang sendiri ya Oke teman-teman tutorialnya tutorialnya cukup sampai di sini saja Terima kasih sudah hadir dalam menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh